Hebat-hebat mana pun orang lelaki kalah dengan wanita. Batu orang perempuan jangan marah kalau kita mengaja bab isteri dua apa semua. Memang orang lelaki ni tak ada kekuatan. Nak? kita tanya pengarah-pengarah, dok berani belaka. Dia duduk di pejabat bolehlah dia koyok kerusi ni. Oh. Ha. Ai tak nak. Ai nak ai ini juga. Ha. Oh. Nampak? Tu di pejabat, di balik di rumah ngini sembah minum. <tuh> Ndak.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 ya di sini tuh hujan sama anginnya banyak juga istilahnya kejadian-kejadian kayak pohon tumbang ataupun ya di pinggir-pinggir jalan seperti itu mengenai istilahnya mobil ataupun kereta yang berakhir seperti itu teman-teman apakah di sana juga ada atau bagaimana keadaan kondisi di kampung teman-teman ataupun di kota teman-teman silahkan komen di bawah ya kali ini kita akan mengaji lagi bersama Ustadz Azhar Idrus teman-teman gak ada habis-habisnya kalau kita mengaji kepada Ustadz Azhar Idrus karena kenapa banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapat ketika kita mendengarkan kajian daripada Ustadz Azhar Idrus nah langsung saja di sini ada judulnya yaitu senyum janda minat ustad <laughs> Nah langsung saja guys kita upload videonya let's go Soalan seterusnya seorang saya seorang ibu tunggal ada anak semua anak-anak saya sudah peringkat remaja dan ada yang sudah kawin jika saya tetap status seperti sekarang bujang saya tidak dapat ganjaran 27 kali ganda sebagaimana orang yang berkahwin Oh, Ada juga lelaki yang ingin menjadikan saya isterinya tapi saya tidak mahu sebab saya yakin dia tidak berupaya membimbing saya terutama dalam soal agama. Oh. saya tertarik dan rasa, rasa jatuh hati kepada seorang ustaz. <reaches> Uhu. Ni baru soalan. Ah, <uish> <tos> ni soalan terakhir kita malah ni. Kering tekok dah hamba. Kita baca mula Saya seorang ibu tunggal Dan mempunyai anak Semua anak-anak saya sudah peringkat remaja Dan ada yang sudah berkahwin Jika saya tetap berstatus seperti sekarang Yang ini bujang Saya tidak dapat ganjaran solat 27 kali ganda okay. Sebagaimana orang yang sudah berkahwin Ada juga lelaki yang ingin menjadikan saya isterinya Tetapi saya tidak mahu Sebab saya yakin dia tidak berupaya membimbing saya Terutama dalam soal agama Allah. Saya tertarik dan rasa jatuh hati Jatuh hati, jatuh hati, jatuh hati. Kepada oh, seorang ustaz, tapi ustaz tersebut sudah mempunyai isteri. Jika ditakdirkan ustaz tersebut setuju menerima saya sebagai isteri kedua, adakah elok saya pergi berjumpa isterinya dan menyatakan saya ingin menjadi isteri ustaz dan sedia bermadu? Bukan itu sahaja, malah saya rada giliran saya dua hari sahaja dalam seminggu dan lima hari untuk isteri pertamanya. Sekian terima kasih dengan jawapan tersebut. Aduh. Aduh. Baca seronok dah baca soalan. Allahu Rabbi. Baik. Jadi dia ni tertarik dengan seorang ustaz. ustaz mana tahu? Eh, ni, tak ni. Eh, ha. Ha? Ustaz ni? Aidah. Apa Ah, mana ada? Ustaz mana ni? <laughs> Baik, seorang perempuan dia ni tertarik dengan seorang ustaz ke, tak kiralah orang yang dia rasa boleh membentuk dan membimbing dia. Adakah dia patut beritahu kepada isteri dia atau tidak bahawanya dia ini sanggup bermadu? Kita nak cerita tentang perkahwinan. Beberapa perkara salah yang berlaku dalam masyarakat. Orang Melayu ini dia persepsi dia. Banyak benda yang salah. Kalau orang kahwin dua, dia kata gatal. Miang. Nak? Miang. Kalau dah kahwin, dia kata dah gok cetong. Kawin tak kena, tak kawin pun tak kena. Ini jenis Melayu ni. Faham? Kalau kawin, dia komplain. Orang kawin sama umur, dia komplain. Dia kata, wadak tak kawin sama umur, patutnya laki-laki tua 3-4 tahun pada hak puang. Ha, dia komen ngok. Lepas tu, tua pula, kawin ngok muda, laki-laki 60 hak puang, 30. Dia kata hak puang ni nak rebu harta. Haa... Ha, Hak puang pulak tua. 60 hak laki 25. Dia kata, puang ni main bomong. Salah ha. terus. Jadi, serba tak kena ni. Jenis Melayu. Kawin dengan janda. Dia kata, takkan tak ada anak dara. Bapa pergi kawin janda? Ha. Ni persepsi masyarakat. Mentaliti dia gosok. Ha. Bapa janda tu apa artinya? Janda ibu tunggal ni artinya yang sudah tidak ada suami. Betul. Bukan maknanya perempuan jahat. Betul. Anak kahwin dengan janda Mak siapa mengamuk Sebab apa pergi mengamuknya Janda tu repuan kan Yang kita nak mengamuk Anak lelaki-lelaki kita Kahwin dengan lelaki juga ah, Baru kita lah. mengamuk Betul tak Dah kalau janda Repuan ke lelaki Puan eh, sama perpuan. juga No let power pada anak lari Ha Boleh beranak dan sebagainya Jadi terimalah Ubah balik Janda bukan bermana jahat Kala putih, kita kata lawa. Itang, tak lawa. Nah, Haa, dapat cucu putih seorang, rambut merah-merah sikit. Haa, tak okey. Tak lari jauh. Buat dalam raga mutuk, mah orang putang-putang. Siapa? Ni cucu Cucu aku ni, yang duduk Cucu yang duduk sini, yang Ipoh. Itang tu, tak lawa, orang mutuk. Haa, haa, haa, haa, haa, haa, haa, haa, haa, haa, dia kawin dengan perempuan gemuk. Dia kata Allah oh, gemuknya tak ada hok oh, kuru kurus sikit. Ha, ada anak orang ni dia nak gemuk. Betul. Nah, dia tengok comel. Hitam tu cantik juga. Kalau tak cantik, hok kulit hitam Afrika tentu tak ada suami. Nuh no, hok dia Afrika macam-macam tribe, macam-macam suku kaum. Hok pakai bulu jagung saja, hok pakai daun saja. Nah, hok nak pak macam ker netting nak Ada suami tak? Ada. Lepet, bubur seluk atas kepala ni. Eh. Bubur seluk, bubur ni macam-macam. Ada juga tu lelaki nak ke dia. Sapa berebu. Betul. Nak? Betul. Maka kalau bak kahwin dua ni, memang cerita seronok. Saya pernah mengajar di satu pejabat. Dia buat tajuk Alam Barzah. Satu jam. Saya pun mengajar Alam Barzah. Bergening-gening-gening-gening. Akhirnya menangis-nangis. Nah, no, hak puang ni, staf-staf perempuan ni, pegawai-pegawai officer ni, siapa kesak tudung ni. Air mata. <tut> hak lelaki pulak, siapa nangis sedih pula ke. Lima minit lagi nak tamat, saya tukar tajuk poligami. Dia suka pulak. <tut> Dalam masa kejap, dia boleh jadi dah ingat dah alam barzah tadi. <tut> <tut> <tut> ha, jangan main. Nak. Haa. Baq kawin kawin poligami ni seronok orang lelaki dengar. Nak, orang puan dak suka dengar. Nak, memang seronok pun. Semua kita tanya nak berlaku, neh, cuma tak berani saja. Dok guru gayung seorang ni eh, bini. Betul dak? Saya jumpa dengan ayahnda tiga lain. Sahabat saya. Pakat besolah. Tak mau kabur nama dekat tu ustaz tak nampak kan ni boleh kahwin dua orang dia tiada awak tiga lain kan ni body gini body bina aih dengan saya dua orang ni tidak kan ada dia ayah henda kalau kuruh macamaga cicak kobinglah awak nak panggil ayah henda tu Oh tu belede nah tangan gini aku kayu ni dengan kokar penuh tengang ni ha kalau katok gini sebelah dua meja minai tarik. Nampaklah <laughs> ustaz Awak tiga lain kan? Tahu dah tiga lain tapi isteri saya empat lain. <laughs> <laughs> <laughs> isteri dia empat lain. Dia <laughs> nak lawan. Nampak. Seorang kawan dia mengajar taekwondo seluruh Malaysia. Katang warga siapa ke Sabah, siapa ke Brunei, di Singapura, dia ajar taekwondo. Memang dia minat taekwondo. Dia kecil. Umur dia 30 lebihlah. Black belt Dia, dia seorang bagi bini, ndak berani dengan bini dia. Kau bini ni bang, dia sebut nama bini, bini, bini, bini, bini dia buat gini. <tuk> gitu gi. <tuk> <tuk> ha, ndak. <tuk> ha. Musuh suka, musuh suka kemu sendiri. <tuk> Nak? Ha gitu. Hebat-hebat mana pun orang laki kalah dengan wanita. Bak tu orang-orang jangan marah kalau kita mengaja bab isteri dua apa semua, memang orang lelaki ni tak ada kekuatan. Nak? kita tanya pengarah-pengarah, ndak berani belaka. Diduk, dia duduk di pejabat boleh. Haa, dia koyok kursi ni. Haa. I tak nak. I nak, I bini juga. Haa, nampak? Tu di pejabat. Di balik di rumah, gini sembah bini. <mulit> <tuk -tuk Padahal bini ni dah sekolah pun. Dekat tahun 2, cik kita bini. Takut doh, Jangan bimbang lah. Jadi, bila kita nak pada seorang lelaki-lelaki yang kita rasa dia boleh bimbing kita, tak ada masalah. Petua, pepatah pergi mencari timba adalah tidak, tidak dipakai lagi dalam Islam, orang perempuan tengok orang laki-laki itu baik rasa boleh sesuai untuk jadi bimbing dia maka boleh beritahu hasrat nak eh, supaya ambil dia sebagai isteri nak ha, jadi, adakah bila kita nak berpoligami, kita kena beritahu kepada isteri eh? tak payah, dah kalau kita nak beritahu silakan Nampak, tak ada masalah pun tak wajib beritahu tak wajib tak bagi tahu kita mana tengok mana yang terbaik ne cuma ingat orang perempuan jangan bila tertengok orang kahwin seorang lagi jangan kita kata jahat kepada isteri kedua ah. Dan ni orang Melayu bila dia kahwin dia pelakor, akan kata pelakor. perampas suami orang salah ini bukan perampas suami orang poligami haruh dalam Islam kalau kita kata perampas, mana kita kata Allah ini buat hukum yang tidak elok, tidak sesuai. Kalau kita kata orang yang jadi isteri kedua perampas suami orang, maka kita kata kepada mok kita sendiri. Sedangkan mok kita berpoligami. Betul tak? Mok kita siapa? Ummul mu'mini? Isteri-isteri Rasulullah? Sebelah orang? Mok kita tak? Ummul mu'minin Ibu bagi sekalian orang berimang Bila kita kondeng poligami orang bermadu Kita kondeng mu' kita sendiri Allah. Wajib kita kena hormat Ummul mu'minin nah, Jangan mulut celopak Yang rampah rumah suami orang Dia kahwin Orang, dengan suami orang Lepas tu dia suruh cerai isteri tua Ini baru perampas suami orang Faham? Oh, Dah ada kahwin untuk berkongsi okay. Tak ada masalah Bermadu oh, okay, okay. Nah, okay. Ah, Madu tu manis ke pahit? Manis Manis Faham? Ah, cuma banyak leni madu tidak asli <laughs> Dulu kalau jual orang kapung jual asli Leni kita pergi ke Merengh Island Berarti tepi jalan orang asli jual pun hok tipu Tuan-tuan so, kata orang kapung juga, Orang asli pun. Haa, asli, asli, asli. Padahal bukan madu tu asli. Dia asli. <Liz kind> Allah. Jadi kadang-kadang orang kata bila kita tunggang dia pekat. Haa, tu asli. Dia bubuh banyak gula jadi pekat. Macam-macam. Kadang-kadang dia kata semut tak urung. Nak Haa, dia bubuh maknanya obat. Jadi semut tak urung. Jadi nak tahu buat ni, senang je madu asli ni kalau kita nak balik di rumah, bini maruh. Ha, asli je tu. Orang lelaki-lelaki, suka tak kahwin seorang lagi? Ni, pakai spek. Nak tak? Suka tak? Suka? Dah kahwin tak? Dua? Satu. Lepas tu, bila seorang lagi? Ha, ye yeah, tak <laughs> Tengok pada muka mu ni Negak Nah, <laughs> Jadi Baik kalau awak jadi isteri Awak suka tak suami yang awak kahwin seorang lagi? Tak suka tak ha. Ha, Kita juga orang perempuan patut tak boleh salah ke dia Dia tak suka bermadu jangan marah ke dia Itu Aha. sudah fitrah. Dah lece kita jadi orang perempuan Kita suka tak suami kita kahwin seorang ni Betul kita tak suka nak. Ha, cuma orang perempuan tidak mendoakan suami dia kahwin lagi tapi kalau suami dia kahwin lagi suami dia tidak mampu, nasihat jangan abang, oh, saya belum suruh beli seripah 30 ringgit pun abang beli 3 ringgit <laughs> jadi kalau nak kahwin lagi berhati-hati, biarlah kita adik cukup nak pakoh nak, dah kalau tak mau bagi isteri kita marah, kita beri kesenangan kepada isteri kita baru dia tak marah Nah, Bang, piti seri, duit seribu Bagi dua tu Amalang kita Bang, piti tiga ribu Bagi enam nah, Bang, beli gata sorak Beli dua nah. Maka dia seronok dengan kita Nah, nah. Ha. Selalu ayok pergi makan angin apa semua Maka baru dah dia tak maruh Nidok Bang, sifar ni putus dah Beli hak baru lah ha. Nak buat jalan petang karang Brum, tak lalu motor Bini kata sayang semua abang aku. Aku suruh beli kasut pergi selalu kedal. Padahal bukan dibeli kasut pergi cari dakwah. <laughs> Bani cocok. Masuk dakwah suruh pakai lagi kasut. Nak? Bini suruh beli gelang. Baru $280. Aluh tu dok. Tak beli pun. Dia kata tak ada duit. patut beli mesin air Shimano. 12 boberin. Tujuh ratus ringgit budek. Ha kata bodoh nak kawin ramah. Bini hak seorang pun menda'wi ke kemewahan. Biar bini seorang ni mu makanan sampai mu toh. Barulah dia beri mu kawin lagi. Nak? Haa. Dia bangun pagi tu dia nak pakai rata hak mana? Rata mana pagi ni? Orang oh, ni hak sipur. Orang oh, ni 4 segi. Orang oh, 3 segi. Orang oh, 4 segi. Nak? Orang oh, ni 5 kilo. Oh, ni 3 taing. Orang oh, ni 14 grand. Barulah dia tak marah. Nak. Ni kawan tu pakai getah ikat ikat, ikat ikat ikang. Pakai tangan. Nak. Haa. Gicu pun beli pasal malam. 6 ringgit gicu. Sekali penyoh patuh. Lekat atas hidung. Faham gitu. tak? Lepas tu pun nak kawing lagi pulak. Kain tudung dia beli hak 3, 10 ringgit. Berkeduk-keduk sekali. Nak. Mana... Macam mana dia nak bagi kita kahwin lagi Kita ah, sendiri tak mampu Dia suruh kita beli beg tangan 200-300 Kita ah, beli beg tangan 13 ria Dua kali pakai cabut Kita spoiler kereta saja ni 450 Boleh jemur keluar dalam spoiler. Tak? Ha, Jadi kita sendiri tidak adik Dengan isteri yang satu Macam mana dia nak rasa reda kita bermadu betul, betul. Ha, Jadi kita berikan dah Dia rasa keseronokan betul. dalam kehidupan Akhirnya dia yakin dah kita ini akan adil dan akan tetap sama dan dia tidak akan rasa dianak tirikan walaupun bermadu. Maka dalam keadaan begitu barulah aman damai. Dan jangan tipu isteri kita kahwin tak kabo ke dia, kahwin tak kabo ke dia, kesiang ke dia jadi kita seolah-olah mempermain-mainkan dia. Beritahu molek sebaiknya kalau kita nak kahwin dengan orang puan ini. Kita ambil nombor telefon dia, Facebook dia, Skype dia... Biar dia berhubung dengan bini kita... Ni awet abang baru ni... Kawan lah dengan dia... Nak chatting lah dengan dia... Kalau awak kawan molek ke-kegi... I kahwin lah... Nak, nak kahwin yang terbaik... Biarlah yang isteri kita suka... Isteri kita seronok dengan orang tu... Nak... Boleh jadi... Boleh... Tak cahaya... Terang... Insya Allah Jangan tipu dia... Ni... Nama perempuan... Ni nombor telefon ni BBM dia, oh, ni WhatsApp dia. Ah. Nah, oh, ni oh. dia punya Facebook, oh, ni dia punya tweet. awak ah, kawang dengan dia. 3 4 bulan lagi insyaf saya kahwin dengan dia. Kalau ah. tak insyaf, tak apalah. Saya cari hok lain pula. Katalog banyak. <laughs> <laughs> Okey guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi pembahasan daripada Ustaz Azhar Idrus pasal janda minat ustaz. Dan ya, yeah, nak try ke. <laughs> Okay, kalau nak try selah cuba yang terpenting adalah jangan pernah berbohong ya kawan-kawan sekalian kepada istri kita. Kalau memang ada orang ya kan. Ha, ah, setidaknya dia boleh berkawan dengan istri kita lepas tu ajaklah macam tu kan. Ha, ah, itulah. <i waren> tak tahu lah saya nak cakap apa pasal ni. <waren> Oke, okay, itu saja video kali ini guys. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan bagi kita semua dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa ya mencintai kebaikan dan juga senantiasa mencintai istri kita. Karena kenapa? Ada ada apapun ya kan apa-apapun yang ada dalam keluarga kita, semua itu bergantung ya kan. Maksudnya dalam pelayanan dalam istilahnya mendidik anak, ya kan semua itu istri yang melakukan. Maka daripada itu hormati dan juga sayangi mereka Agar supaya mereka ini bahagia Kalau istri dah bahagia Suami pasti akan bahagia Betul tak? Betul ah. Oke okay, terima kasih datang tengok video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh